Selamat so, menonton video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe YouTube aku agar animatornya hmm, semakin semangat membuat animasi baru. Terima kasih. Hmm, Kabut nih. Enaknya kemana ya? Mau keluar panas. Hmm teman-teman yang di rumah, kalau kalian gabut, sukanya ngapain sih? kalau aku hmm aha aku punya ide gimana kalau aku dan adik-adik dan adik-adik adik-adik dan adik-adik aku aku ajak ngabuburit di bus ronda sebelah rumah mau ngomong sebelah rumah saja sulit hmm ya udah deh aku mau berangkat dulu aku mau siap siap dulu ya geng. teman teman sudah satu jam nih adikku belum siap siap juga hmm. kak sudah siap nih yuk berangkat ya udah yuk berangkat yuk Yey, nafuburit. Bang, bakso bang. Yeay, beli bakso. Iya, Dek, tunggu sebentar ya. Nih, baksonya udah jadi, cepat makan. Oh iya, lupa, kan sekarang belum buka. Ya udah.